Mari sih belajarin dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Tabenas Official. Oke, seperti biasa di sini saya akan memberikan preset lagi yang terbaru ya, ya. Oke, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama.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 lanjut ke preset yang keempat ya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 Oke okay, lanjut ke episode yang ketujuh ya Oke, lanjut ke episode yang ke-8. <Susuk> Oke, lanjut ke episode yang ke-9. <Susuk> Oke lanjut ke yang ke sepuluh. oke lanjut ke presiden yang ke sebelas oke lanjut ke presiden yang ke sebelas Oke okay, lanjut ke perset yang ke-12 Oke okay, lanjut ke perset yang ke-13 Oke lanjut ke preset yang ke-14 ya Oke lanjut ke preset yang ke-15 Jam kos dari pagi sampai pulang nih senggol dong Ke episode yang ke-16, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. Okay, lanjut ke presiden yang ke-18 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-19 Oke lanjut ke presiden ke-20 ya. Ada apa, Pak? Kamu Saya bertanya, Pak. Ya. Oke jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Hey.